Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Belain Project, channel YouTube paling paling paling Indonesia paling di video kali ini saya lagi nyambangi kebetulan ke daerah paling ini, paling Selatan yaitu di utaranya paling Desa Selok, Awar paling ada cafe presiden guys apa saja menunya yuk langsung kita cekibrut langsung Tudut. lagi nah. proses nasi goreng. Siap, ya. teman-teman. Bersama Chef Indra. Chef apa, Chef? Chef Asia, Bro. <laughs> lagi fokus mau nambah uang belanja istri, guys. Belianya. Kebetulan kali ini saya nyoba nasi goreng kalau nanya Menir sama adik bos itu nyoba ayam gepreknya Cafe presiden jadi langsung di apa namanya saya diproses oleh mas Indra sendiri untuk nasi goreng sama geprek kalau sebelahnya beda, beda set sudah berapa sudah bulan di sini Mas kalau di Lumajang masih sekitaran dua tahun dua tahun ya, ya di Kampung Inggris ada juga di dalam Langkat sudah lima tahunan Mas di Kediri Mas ya. Kampung Inggrisnya Mas Oh no oh, siap jadi beliaunya ini hijrah ya gara-gara Corona Mas gara-gara pandemi ya. pulang kampung pulang kampung aja jadi harus mulai dari nol lagi mas ya betul kita semangat mas WM ini, Pak Murtang ini Cafe mm -hmm. Presiden, milik Mas Indra bukanya mulai jam berapa mas? kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam siap, siap jadi lokasinya di utara Bali Desa, Desa Selawarawar, teman-teman. Jadi arah ke GLS istilahnya kalau dari dari Lumajang atau dari Pasirian. Mas pedes ini? Sedang-sedang aja Pak. hidup ini jangan terlalu pak ya. <tuh -tuh. Yang sedang-sedang saja. Terlalu pedes ya nggak asik terlalu mudah ya nggak? yang sedang-sedang saja kata Mbak Fetty Vera, Pak seperti itu mengenai kelangkaan minyak gorengi apa, Pak? daerah sini, Alhamdulillah, Pak? Alhamdulillah teratasi, ya? silahkan teman-teman, kalau lewat sini mampir, langsung dicoba Pak, sendiri bagaimana mantapnya Makanan di cafe Presiden ini, jadi nggak harus ke Jakarta dulu kalau mau ke Kafe Presiden. Alhamdulillah, iya. Di rumah ini, di rumah bagian bagian selawarawaran ini sudah ada. Kalau di rumah kota, di mana? Belum, belum pak. Karena belum. masih pandemi, kita belum berani gitu. Insya Allah, doakan saja. Amin. Belum, ya ternyata pandemi ini ya iya, memang benar-benar terasa teman-teman gak hanya untuk apa ya industri iya di, pedagang, terutama UMKM para pedagang seperti kita-kita ini <gat> ya tapi mau bagaimana lagi sudah keadaan mah. harus Tetap? putar otak mm -mm. yes yang penting gak kerja mas Nah itu orang iya, betul, betul, ya betul, betul. Jadi lapa bonusnya kita adalah bosnya. Mantap, mantap. Jangan lupa like, comment, dan share. <laughs> aku udah, <laughs> aku udah <tak> ngongkon loh. <laughs> Oke lanjut teman-teman ini masih proses apa nya pak? Ini masih proses menggoreng. Ya, ya telurnya ya. Proses gorengnya sudah jadi, jadi telurnya terpisah. Uh, ini sayurnya Spesial buat mas Maman ini Iya Maskor nah, spesial Kebetulan <laughs> saya kesininya sore teman-teman Karena nah, kalau malam rame Habis jalan-jalan tadi sama nyanyi menir Jadi kondisinya ini masih Apa ya Agak panas Kalau malam masih sini. Apos Indra selamat menikmati ini dia ayam gepreknya teman-teman sudah mau habis karena saya tinggal ngobrol dari tadi ini es teh sama minumnya apa ini satunya? cappuccino ya? ini bersama nyonya menir ini punya saya nasi goreng Oke, mohon izin mau makan dulu teman-teman ya. Enggak ada nggak ada, kepingin kok Nanti langsung berangkat ke sini aja ke Cafe Presiden, desa selawar awar Oke, berdoa sudah berdoa bos. Sebelum makan marilah kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barikla nafima rojakta adabanat. Amin. Yo, mangan cireng. Wongko, apa nama? Nasi gorengnya sudah dicip sama, sama punya mener ini Mantap katanya. Mantap, build. Mantap build. Aliah mantap banget. Beruang. Hah? Hmm